Usai menandatangani kontrak dengan Persib Bandung, Muhammad Rezaldi Hehanusa mengaku sangat bahagia dengan sambutan hangat dari para pemain. Rezaldi Hehanusa mengatakan, sambutan itu membuat dirinya jatuh cinta, walaupun baru bergabung saat ini. Pemain yang akrab disapa Bule tersebut menjelaskan, walaupun dirinya mantan pemain Persija Jakarta, namun saat ini hatinya hanya untuk Persib Bandung. Tak hanya pemain, Bobotoh pun menyambut hangat dirinya setelah bergabung dengan Persib Bandung. Dengan sambutan hangat tersebut, Bule menegaskan dirinya akan bekerja keras untuk Persib Bandung di musim ini.